Caranya kalian harus luarin langsung skill 2-nya pas awal masuk game. Biar surikan guisen lagi nusuk dan fast respon Jadi kayak gini nih. Menurut gua ya ngaruh banget dan sudah beberapa kali percobaan. Tapi ya terserah kalian sih mau percaya apa enggak. Tapi ya menurut gua ngaruh. Entah ini ngebug atau sistem nonton yang belum fix. Ya ya udahlah selagi masih bisa tiap main guisen aku ritual gini terus di awal. Cara main Gusion, Gusion ini kombonya ya abstrak bre, sesuai kondisi dan situasi Intinya mau bisa Gusion berbanyak tim terbang aja, sama kita harus nekat kalau mau maju Nanti juga bisa sendiri kok, terima kasih 전화, 나는 이유 대답 살아 있는 이유. 비가 잡 내가 필요